Baiklah, persahabat Leslar, dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang menjelang sore hari ini Ada sebuah kabar yang sangat luar biasa, membahagiakan dan membuat kita penasaran pastinya Perhatikan di unggahan terbaru, IG nya Lintar Mengungkan sebuah postingan, ada foto mobil Leslar Persahabat ya, tuh terlihat ya, mobil Bunda Lesti dan Papa Pilar terpampang Wow, <laughs> membuat kita penasaran persahabatiah ya, lagi di mana nih idola kesayangan kita. Semoga saja tentunya apapun yang dilakukan diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Amin. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun sendal putih, underscore bilar. Perhatikan juga di kalimat caption yang dituliskan di postingan ini. Mobilnya aja dulu maklum, punya idola yang gak suka, privasinya diubar. Jadi ya, harap maklum. Kalau kangen juga, jangan lupa lihat vlog mereka aja dulu di Leslot Entertainment. Dan Rizky Bilar Youtube Tuh persahabat ya Bila kangen jangan lupa nih Untuk kita selalu melihat vlog-vlognya Idola kesayangan kita persahabat ya Karena sudah di-off video terbaru Di channel YouTube-nya Papa Bilar Vlog kolaborasi bersama Om Andre Taulani Dan kita lihat juga persahabat di postingan ini Banyak sekali tanggapan Banyak respon yang diberikan Yakni dari akun Rian Skorheriana00 mengatakan Gak apa-apa lihat mobilnya juga udah seneng mudah-mudahan semuanya lancar sehat-sehat keluarga Leslar Entertainment amin ada juga komentar lain persahabat diberikan dari akun Anania Badri 7462 itu kayaknya di Hotel Santika Harapan Indah Bekasi deh Kalau nggak salah ya Tuh persahabat ada yang bertanggapan Bahwa idola kesayangan kita dan tim Ini berada di Hotel Santika Bekasi Mudah-mudahan saja ada cedukan vitamin manja Yang kita dapatkan dari idola kita langsung Untuk berikutnya juga persahabat ya Bang Lintar ini kemarin mengunggah Sebuah postingan foto bareng tim Lesal Entertainment lainnya Ada Bang Gorion, ada Bang Rangga Zahid Dan ada Mas Gong Li juga ada sebuah kalimat juga yang diposting yang dituliskan oleh Bang Lintar Tim Anti Bandit Leslar Entertainment Tuh, masalah banyak ya, mudah-mudahan Tim Leslar Entertainment selalu kompak dan selalu solid Memberikan kejutan-kejutan bahagia, vitamin-vitamin bahagia Dan karya-karya terbaiknya untuk kita semua dan di postingan ini pun, persahabat, ya, ada kalimat komentar sekaligus doa yang diberikan oleh para fans Les Tiran Bilar, salah satunya dari akun Mano Bunde. Semoga tim dan bosnya sukses dan kompak bersama membesarkan PH Leslar Entertainment. Amin, masalah banget ya. Semakin banyak doa-doa baik yang diberikan kepada tim Leslar Entertainment. Selanjutnya persahabat ya, tidak hanya Bang Lintar yang memposting membuat kita semakin penasaran, ada juga postingan dari IG-nya Kanovi yang mengunggah sebuah postingan untuk persahabat ya. Wow, ada kolam renang, tuh masya Allah banget ya. Ini sih memang sepertinya berada di hotel ya, luar biasa. Apalagi tentunya kita dibuat semakin penasaran dengan Gejutan-gejutan yang disuguhkan oleh tim dan idola kesenangan kita Semoga saja sahabat ya Idola kesenangan kita memberikan kebahagiaan, vitamin bahagia langsung untuk kita semua Dan doakan saja mudah-mudahan mereka selalu sehat dan selalu bahagia Momen ini pun diunggah kembali sahabat oleh Uncle Leslar Anskorsik Kita lihat juga nih di kalimat ketsen yang dituliskan di Dimanakah mereka berada? Bismillah apapun itu semoga lancar, amin kita doakan kasih yang terbaik Ada juga komentar dari akun Vnamey14 Di live Om Boril Hari ini nggak ada syuting Lagi santai katanya tuh persahabat ya Kata Bang Boril ketika live Instagram tadi Tidak ada syuting Lagi santai persahabat ya Mudah-mudahan saja Leslar selalu bahagia Dan sepertinya lagi quality time Persahabat ya Doakan yang terbaik untuk idola kesayangan Selanjutnya, kita lihat para ya Ada info untuk kita semua para fans Lesti dan Bilar Di acara SCTV Music Award 2022 Di kategori video klip paling ngetop Ini untuk Bismillah Cinta Ungu dan muda Lesti Masih berada di posisi kedua Di bawah pasangan Atta Halilintar Dan Aurel Hermansyah dengan judul Hari Bahagia Kita gas terus para ya Kejar, mudah-mudahan bisa Menyalip nih, poin dari atau dan Aurel Kita doakan saja mudah-mudahan idola kesayangan kita memborong Piala penghargaan, amin Kita masih menunggu kejutan lain Dan kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik, terbaru Terupdate, dan terhangat Selanjutnya